Halo guys, selamat siang Welcome to my channel Kali ini Liburan di Jogja part 2 Kita ke Gembira Loka Kebun binatang Jogjakarta Oke, okay, saksikan terus video ini Sampai Selesai satu hari ini Ciao Oke okay guys Ini suasana Parkirannya di Gembira Loka Gembira Loka Yogyakarta Oke okay, kita masuk ke Gembira Loka Tiga teman Oke, terima kasih Ini, kepalanya pada ditempelin Tidak bisa oh. Oke delapan empat anak empat dewasa bun, mbak oke okay, kita masuk ah dek. Eh? yuk kita jalan dulu Sampai mau ke toilet tuh ikut mama Ini kan kita lokal Rora lah Oke okay. Adik sini adik. Oke guys Kita masuk Eh masuknya di Mau Kak? Oke. Kita mau masuk Kenzo Cave. Kita. Iya, ikannya Mau mana nih? kiri-kiri Jangan lari-lari Cipol selanjutnya. nanti Ayo. Nanti pulangnya kita masuk ke ya masuk ke binatangnya yuk guys oke kita mana? jalan kaki haltnya belum ada Emang sudah ada keretanya? Halo guys, ya kita mau melihat binatang yang pertama apa itu Kay? Gajah. Nah ini suasananya asli sekali, banyak pohon-pohonan ya. Tapi kok ada gendong ya? Apa jadi berat nih? Oke, okay, kita lanjut melihat gajah. Ayo, siomang, ayo siomang. Tuh maknya lo, kan. Ya, monyetnya sembunyi <laughs> Jatuh <tuh> Itu siamang Ada apa itu ya kan <tuh> Yuk jalan lagi yuk Nanti aja Oh, ya, gini, yang... Jadi lihat. dari atas, lihat. dari atas, itu. Badainya, kak. Is, is, is, is. Berapa tahun itu, ya? 20 tahun, ya, Lebih kali. Yo, Bung -bung -bung. tidur siang tenanan gue lah siang kan uno, hawa panasnya kan Jangan digangguin, yang oh, uh, di yang di air juga ada tuh. Bangunlah. buaya di Bangun. hidungnya kembang-kembis tuh. Gisun, atas, Kita ke taman reptil. Gak apa-apa, Iguana atau Iguana. Hmm. Itu hey. loh Itu loh, Itu Iguana. Mau Enggak mau, Bu. lihat. Nggak, aku takut, aku takut. <tik> <tik> eh, <gua nangkut> banget. <tik> ya, masuk yuk. Mau <dulu>. naik aja. Ayo masuk Lancang. Ini ada binatang apa ya Katak pesek Gak kelihatan Salam mandir nih Salam salamander Salam mandir Pak, aku udah salamander terus diuk eh, Coba kita bawa ke sini kita -Solid. Ayo kita lihat lagi. Siapa? Siren. Isi. Mana? Siren Gak kelihatan nih. Mati, mati, mati, mati. Gak kelihatan. Ini kura-kura. Eh, eh. jadi buku-buku. Kuah-kuah oh, iya. Yuk. Hah? Adapti, Tuh. Tuh belah, kita dulu. Yo, ada apa ini di sini? Di pada sembunyi. Ini tegu. Tegu. Tegu itu binatang apa ya? Oh, ini masih tegunya, Mas. Ini. Nih. Oh, dia lagi bubu siang. Ih, dia lagi melek, weh. Hah, tuh. Kayak Ini ular bajing. Datang. Oh itu ularnya hijau tuh. Ular bajing. Ui, dia habis ganti kulit. Habis ganti kulit. Wih kecil. Ularnya, ular, ular gadung tuh, Uye. kecil banget. nih, ular, pucuk, dia lagi pada sembunyi. Ini visir kameleon. Mana ya, oh itu Kameleon cuma gak kelihatan dia nya kepalanya Ini Ini Tuh oh, larinya lagi tuh. Kepalanya kecil. Ya. Ini Dek nih. Tuh ya. hmm, Nih, Ular Ini anak undang tuh. Ini di sini sini sini ngumpet ya, tuh. Tuh. tuh. Anak hmm. hijau. Oh, itu, itu, itu. Hmm. Ada bayangan ini ada yang kelihatan tuh. melingkar. takut. kura-kura gede banget. Ini kura-kuranya Ivan Hakim nih. Ada berah Oh, iya masuk gede kita lihat apa lagi nih. Makan rumput dulu. Dek, kura-kura dek gede banget dek Ini dek kura-kura nih -kura, Dek, lihat hmm. dek, kan lagi ya, makan itu tuh yang ma tuh. Lagi mampu rumput Lagi ya. mampu-mampu okay, next destination Wuh Adek Adek Kita ke atas Ini apa ya Awas licin ya <laughs> ayo Adik, ayo. Ayo Adik. ini. landak. landak. ada bagaimana diri siang oke ini burung kakak tua hingga beri kendela burungnya cakep-cakep ini makanannya pisang hai hai ini burung kakak tua hai Kita akan lihat juga, ini ada burung apa nih? Kakak suami sih, mana burungnya ya? Hai, kosong! Oh, ini burung kakak tua hitam Oh, oh cakep ya! Suka ada cewek cantik, tuh. Gitu. Di sini kita lihat, kita lang pandol, nah, itu lang bandol. Okay, kita kembali lagi ke sana Ini suasananya Luas sekali Gembira loka Yogyakarta Galeri Galerita Ini flamingo. Kita mau lihat burung-burung. Uh -uh. Burung lori. Burung lori. Nah, itu burungnya dek, burung elang. Tu elang dek. Elang opoki. Rontok tuh. Ini elang apa ya ini ya? Bondol. Bondol ini elang bondol Bondolanya. tadi di bawah Bondolanya. juga ada. Ini bondolannya. Eh, dibuka ya bondolannya. bisa masuk Ini bondolannya. Ini bondolannya. Ini bondolannya. Ini Ini bondolannya. Wih burungnya tuh burung jalak yang makan. Wah burungnya nggak kelihatan. Nih burung merak nih, jalak nih. Iya memang keliling kan. tuh, apiari, burung rangkok nih, tuh. Rangkok, nah ini bulu jalak putih nih, jalak, putih. jalak Bali, nih, jalak Bali. Wah, ini? ini? Tuh, tuh, tuh, tuh. ini jalak, ya. jalak Bali. Jalak Bali. Tuh, tuh, Yo, corong. Ada hewanya, enggak? Enggak lah. Ayah, Ayo kita keluar. Kak. Dek let's go. Ayo. Oke kita lanjut. Mas, ah, ah Kenzo dulu pernah masuk situ loh. Mas, mas. Ya masuk yuk. Mas, yuk. Naik mas, naik mas. Bikin ya hati. Ih kan ada burung di tuh ujung ini burung apa nih, jalak oh, burung? Lovebird. Oh ini ada bebek, bebek apa ya? Bebek mandarin. Biasanya burung-burung parkit Oke, okay, ada pacaran tuh <tik> <tik> Alon-alon Hei <tik> Parkit kali ini merah dan sungguh ya punya kak lagi pada ngapain tuh dek hai hai Oh ini dek merah dek. Dulu ikannya gede-gede dulu. Kacau udah Yuk da yuk ambil jalan yuk. Uburunya. Uh, Makanya ki arta wet wet bateri nih. Di sini juga ada singin loh. Pingwin, itu lihat tuh tuh, itu lihat penguin. itu jalannya dia. mau lihat mau lihat harimau nih harimau nya di ujung solo tuh. Harimau juga sini. Itu, itu, itu, Mana? Tuh, tuh, tuh, tuh. Apa? Tadi, ada tuh. Tadi tuh yang di air itu apa? Yambo. Yuk, uh, harimau Ayo. Ya. ada. Ya. Ini naik. naik. Ya. Aku udah pernah juga. Halo. Eh. Mas, kita light baiklah baiklah baiklah baiklah baiklah baiklah baiklah Hello! <laughs> okay. Okay. Ken, adik, adik, eh, hey, naik apa? Hujan, pas hujan lagi. Maku, yuk jalan, adik. ade naik kapal ade hujan jangan di sini naik kapal kalau tadi ade udah kita udah lagi mau pulang nih sudah selesai kapal kapalan ya ini kita mau pulang malah hujan nih teman teman kita sudah di penghujung perjalanan kita di gembira loka tapi disambut dengan hujan sungguh luar biasa oke saksikan terus ya video ini sampai selesai thank you Adek. Oh, sesah pegangan, pegang lesat. Anak geser. Anak geser. Adik geser, geser. Adik rena Kita mau pulang tapi hujan. Ini. Hey. Oh. <laughs> ayolah, ayolah. Uh. Uh, mulut apa tuh? Mulut Mulut uh, sapi, dek. Uh, sapi. Uh, sapi. Uh, Anoa. Anoa. Kita masih disuguhi oleh binatang-binatang unggas <Ki> Namanya kebun binatang Jadi banyak binatangnya <t played song> mana Mas jelek Waduh, masih digantung banget Apa ya Oke okay, kita udah mau turun Oke okay guys, kita udah mau pulang guys Oke okay guys, kita udah jalan-jalan part 2 di Jogja Nanti ditunggu aja kelanjutan berikutnya jalan-jalan kita Semoga okay, kesempatan Oke, okay, sampai ketemu di video saya berikutnya Bye-bye